Kembali lagi bersama saya Di channel Solehudin dan Natul Sehat Kembali Ke Alam Pada tutorial kali ini Saya akan menerahkan tentang Obat Kutil Kelamin Mari kita semak Terlebih dahulu tentang pengertian Kutil Kelamin Kutil Kelamin merupakan salah satu penyakit seksual Yang ditandai dengan munculnya benjolan daging tumbuh Yang di sekitar Kelamin Atau Dubur Penyakit ini sangat menyebabkan bahaya bagi kita jika kita melakukan hubungan seksual dengan penderita yang sudah terkena penyakit kutil kelamin kutil kelamin itu disebut dengan penyakit kelamin menular ataupun HPF penyebabnya itu adalah virus untuk penyebab yang lainnya itu bisa melalui hubungan saya kulit antar kulit untuk kali ini gejala penyakit kutil kelamin itu sangat bervariasi yang pertama itu demam blue dan sakit kepala pusing-pusing ataupun yang lainnya untuk gejala penyakit umum kutil kelamin yaitu benjolan tumbuh di dekat bagian kelamin pria dan wanita untuk gejala ini biasanya timbul gatal panas nyeri dan sebagainya untuk penyakit kutil kelamin itu sendiri jika tidak segera diobati akan semakin parah maka dari itulah kita harus segeralah mengobati kutil kelamin sebelum Kutil kelamin itu semakin parah menjadi penyakit kanker. Untuk tahapan pengobatan gejala kutil kelamin yang pertama saya akan perkenalkan tentang obat kutil kelamin. Untuk penyakit kutil kelamin obatnya itu ada antipiloma. Untuk antipiloma adalah pembersih kutil ataupun kutil di luar daging tumbuh. Yang kedua adalah salep DJ ataupun salep untuk menghilangkan luka setelah pengobatan dari antipiloma. Untuk yang kedua, obat dalam dari pipeca ataupun sirih merah. Untuk sirih merah, obat kutil kelamin ini sudah mendapatkan POMTR dari BPOM. Untuk pengobatan menggunakan pipeca itu, kutil kelamin yang ada dalam bagian tubuh kita. Masalahnya, kutil kelamin itu memang mengakar. Untuk yang selanjutnya, dibantu dengan menggunakan kapsul BPD. Apa itu kapsul BPD? Kapsul BPD itu adalah bersidarah. Untuk satu botol ini isinya 50 kapsul dan pipeca juga 50 kapsul Fungsi ini pipeca adalah untuk mengatasi bakteri Ataupun mengatasi bakteri mengeringakan gejala bakteri Untuk yang selanjutnya adalah kapsul gengci denatur Yaitu sebagai antibakterial atau antivirus, sudah mendapatkan pompa dari BPOM, pengawas makanan, dan Yahudi. Jadi, halal untuk dikonsumsi. Untuk yang selanjutnya adalah gosiah. gosia itu sebagai anti radang. Jika Anda membutuhkan obat kutil kelamin kami, silakan hubungi nomor kami saja di bawah kontak nomor ini. 087736646996 atau untuk simpati 081226298895 bisa melalui sms, telepon ataupun whatsapp. Untuk harga satunya itu, untuk harga satu paket full ini obat kutil kelamin itu harganya satu juta belum termasuk ongkos kirim.